Tapi orang jahat macam kami ni tak selamanya jahat. Satu hari nanti kami akan jumpa satu jalan yang betul dan jalan yang benar untuk kami berubah juga. Jangan pernah sangka orang jahat ni sampai bila-bila dia jahat. Dia akan berubah, dia akan jumpa satu jalan penyelesaian dalam dalam kehidupan dia. Dan orang yang baik ni kalau dia jadi jahat dengan terkejut benda tu. Sebab benda tu realiti, benda tu ada cuma hampa tak nampak benda tu. So orang jahat ni suatu hari mesti akan hati dia terbuka juga untuk dia berubah. Dia takkan selamanya jahat. Orang yang baik tu jaga-jaga jangan disangka baik